Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagai ilmu sidrana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk belajar bersama Membuat Google Form yang disertai dengan waktu Marilah kegiatan ini kita mulai bersama-sama Baiklah kita mulai aja yaitu kita buka Triv kita, kita, buka drift kita, kemudian kita buat form baru yaitu ke, -ke formulir kita buat baru. misalnya ini kita beri nama misalnya seperti ini kemudian kita beri identitas seperti biasa kita wajib kemudian nomor nomor ujian kita tulis asal sekolah ini identitasnya sudah kemudian bagian yang kedua kita impor aja soal yang ada misalnya ini saya ambilkan soal matematika Kita impor, kita ambil bagian yang kedua, kemudian kita impor ke sini Ini akses rasional komputer nama nomor jenisnya sebelah. Kemudian bagian yang kedua nama judul ini kita hapus. Kemudian sudah ada soal, kerjakan dengan sungguh-sungguh Soal sudah masuk semuanya Seperti biasa, soal ini nanti kita jadikan kuis Kita sertai uh, skor penilainya. Namun pada kali ini, kita bukan mempelajari skor penilainya, Kita akan mengajak bersama-sama untuk belajar Cara mengerjakan soal ini ada waktunya Bagaimana caranya ini kita add on, kita cari from presenter. Ini jika sudah ada, namun kalau belum ada, kita mencari from presenternya ada ya, di titik tiga ini pada lainnya, kemudian kita cari add on ya di sini. Kita cari ini form presenter, kemudian ini kita klik, ini kita install. Ini kebetulan saya sudah menginstal jadi kalau belum, ini kita install terlebih dahulu. Begitu caranya untuk mencari from presenter dan timer. Ini kita tutup, kita kembali ke sini, kita add on, kemudian from presenter. Kemudian form ini kita set up. Muncul tampilan di sebelah sini. Ini sudah ada tampilan judulnya Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Untuk memperindah ini bisa kita beri gambar, kita unduhkan gambar yang ada. asesmen nasionalnya. Ini pesannya. Asesmen nasional berbasis komputer. Kemudian so instruksinya ini bisa ditulis di sini. Kerjakan dengan Sungguh. nah, misalnya seperti ini: boleh kita beri backgroundnya. Ini kita ambilkan gambar lagi, terus kemudian. Nah, ini yang penting adalah time control, waktu kontrolnya. Kita spesifiknya soal kita bisa dikerjakan misalnya kita beri waktu misalnya kita mulai tanggal 14 karena ini soalnya dikerjakan uh, di berbagai tempat misalnya diberi karena ada sesi-sesinya ya diberi tanggal 14 Juni sampai 29 Juni misalnya. kalau hanya dirubah hanya sehari saja ya berarti 14 Juni sampai 14 Juni hanya yang berbeda waktunya ini ada waktu pukul 10 sampai 18. .00. Misalnya seperti ini, mau dirubah lagi bisa, posisi sesuaikan. Terus, waktunya 30 menit. Di sini setiap menit terakhir, ini bisa diberi 3 menit. Lah. Kita beri peringatan. Waktu Mengerjakan Masih tiga menit Harap Teliti kembali Sebelum Dikirim Misalnya seperti ini Ada peringatan ya, nanti waktu dikurang tiga menit ada perintah atau peringatan langkah berikutnya adalah kita turun ke bawah kita ini publish form kita klik nah ini sebelum kita save kita lihat dulu tampilannya bagaimana Nah ini tampilannya asesmen nasional berbasis komputer. Waktu mengerjakannya 30 menit. Dikerjakan tanggal empat Juni sampai 29 Juni. Ada peringatan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terus di sini ada start. Kita mulai misalnya. Kita mulai. Nah, di sini ada tampilannya waktu yaitu tanggal sekian. Wadah Juni jam sekian Sampai Wadah Juni Ya ini PM itu malam Nah waktunya ini berjalan mundur terus karena 30 menit Nah ini nanti wadah waktu kurang 3 menit Ada peringatan bahwa Soal dikerjakan waktu kurang 3 menit Harap diteliti kembali sebelum diteliti Nah ini waktu berjalan Inilah yang ingin saya ajak Untuk belajar bersama ilmu Tadi memberi Waktu pada soal uh, Di google form kita Ini Jadi Misalnya ini kita tulis Nama Nomor ujiannya Sekolahnya Nah, berikutnya nah ini ada soalnya asesor berbasis nasional berbasis komputer sungguh-sungguh ini dikerjakan nah ini waktu berjalan terus inilah yang ingin saya cek tadi yaitu memberi waktu pada soal google Form kita jika ini sudah selesai, kita kembali, kita lepas aja, kita masuk ke sini. Settingan kita, kalau sudah dia kebenaran, kita simpan. Iya, settingan sudah tersimpan, kemudian kita bisa membeli, mempublikasikan lewat copy link ini. Seperti biasa, kita copy, misalnya seperti ini, kita uji coba, kita masukkan. Bagaimana cara mengerjakannya nah, inilah tampilannya Demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga Dengan sederhana ini Bisa bermanfaat Bisa berbagi ilmu Untuk kebersamaan kemajuan pendidikan Di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.